kemana ya teh Pak Tante teh nah, berbelanja, kok oh, pada balanya Alhamdulillah, ya, itu Alhamdulillah sehat, aman terus. Alhamdulillah, gitu nya. Ya dadah. Ada. Yang ada itu apa, Kak? Nih. Moncajel, teh kotak sarang sebelak sebelak ceker sebelak ceker kamu ajil oh, selamat mohon, selamat. mohon mohon selamat terbuka pak ini kegiatan seperti apa yang kita lakukan oleh Sdn satu satu ini pak alhamdulillah alhamdulillah kami uh, melakukan sebuah kegiatan yang tentu saja ini merupakan aktivitas dari seluruh PTK SJ17 Bajasati Ini merupakan kasih nyata ya Kasih nyata supaya mereka melakukan kegiatan waktu Ramadan Mereka ingin mengimplementasikan apa yang sudah mereka eh, terima Ilmu dari Bapak Ibu Guru Dan mereka langsung mewujudkan ya Kira-kira kebahagiaan yang dirasakan dirinya itu bisa dirasakan oleh orang, orang lain Amin, amin kami berbagi ya Bisa saja berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan untuk kita semua Semua luar biasa kami semuanya disupport oleh orang tua dan mereka antusias berbagi tambahan mudah ini menjadi tambahan kepada kita semua mudah mudahan anak kita unggul segalanya unggul secara intelektual penampilannya tinggi dan memiliki keberanian yang kuat terima, terima kasih banyak banget ya jadi mengajarkan ke anak juga untuk berbagi menyisihkan uh, sedikit uang jadiannya. Ya, betul. betul. Ya, uh, jadi anak-anak juga foto. Nah, Gimana ya? Laktu penerapan pelajaran di sekolah juga diterapkan langsung, dipraktikkan langsung. Gitu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua yang sudah menyisihkan rezekinya untuk berbagi. Uh, Mudah-mudahan tahun depan kita masih ketemu Ramadan ya. Amin, amin, nah, amin, amin. Kita, amin, amin, kita amin, amin, acara seperti ini lagi di Banjarsari. Oke, Belajar lagi dari masuk, masuk, anak usia dini sampai kita sebagai orang tua dan gurunya ikut memotivasi Karena bulan kemodet itu penuh dengan hebat Ya. Oke, terima kasih Bu Yani. Nah, siapa? Vega. Vega kelas berapa? Vega? 4 C. Gimana menurut pendapat Vega tentang kegiatan ini? Bagus atau gimana? Bagus. Terus? Gimana? Sangat menarik atau gimana? Hidup berbagi ini sangat menarik. Lydia, gimana kata Lydia? Kegiatan ini? Yang keras? Asik. Terus? Uh, hidup berbagi itu indah ya. Mudah-mudahan ama kebaikan nen dan mama keluarga uh, mendapatkan pahala dan ridho Amin. Ayu, ayu. Ayu. Sobat Hakiyah 2023, di mana sekolah ten satu-satu Kabupaten satu, memberikan takjil kepada uh, yang membutuhkan, baik pengemis-pengemis, ojo Tidak. atau orang-orang yang dalam keadaan kecil lagi dewasa. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan terus dan program ini terus berlangsung sehingga uh, kita ini bisa hidup berbagi karena berbagi itu indah rasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.